Sosok Jenderal Hugeng, tokoh militer dengan segudang jasa dan jabatan pentingnya. Mungkin banyak yang belum mengetahui sosok jenderal purnawirawan Dr. Hugeng Imam Santoso atau yang akrab disapa Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng merupakan tokoh militer Indonesia yang lahir di Pekalongan Jawa Tengah, 14 Oktober 1921. Terdapat beberapa kisah yang menjadikan Hugeng menjadi sosok yang bisa dikatakan simbol dari kejujuran dan berikut ceritanya. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Larang istri buka toko bunga Hugeng pernah melarang istrinya membuka usaha toko bunga untuk mengurangi benturan kepentingan antara pihak yang berurusan dengan imigrasi dengan memesan kembang pada toko bunga istrinya. Hal ini dilakukannya ketika Hugeng menjabat sebagai kepala jawatan imigrasi. Menolak Rayuan Pengusaha Hugeng sempat menolak rayuan pengusaha saat menjabat sebagai kapolri. Pada saat itu Hugeng dirayu oleh seorang pengusaha yang terlibat kasus penyelundupan. Pria kelahiran pekalongan itu pun diminta untuk kasus yang menjerat pengusaha itu agar tidak dilanjutkan ke pengadilan. Sebagai informasi, pada saat itu Hugeng tengah gencar-gencarnya untuk memerangi penyelundupan. Kemudian sebagai bentuk suap agar mau berdamai, pengusaha itu mengirim berbagai hadiah mewah ke kediaman Hugeng. Tak butuh waktu lama Hugeng langsung mengembalikan hadiah tersebut kepada yang bersangkutan. berantah semua baking kejahatan. Hugeng pun juga sempat disuap oleh utusan seorang bandar judi ketika dirinya mendapat perintah pindah tugas ke Sumatera Utara pada tahun 1955. Pada saat itu kedatangan Hugeng langsung disambut oleh seorang utusan bandar judi ketika dirinya baru saja sampai di pelabuhan Belawan. Ketika bertemu, utusan bandar judi itu ia mengatakan bahwa telah disediakan mobil mewah dan rumah bagi Hugeng. Namun Hugeng pun menolak secara halus, dan mengatakan lebih memilih bermalam di Hotel Debur, semari menunggu rumah dinasnya sudah tersedia. Usaha penyuapan pun tidak sampai di situ. Hal ini dibuktikan saat rumah dinas Hugeng tersedia, barang mewah pun telah memenuhi ruangan rumahnya, dari kulkas, piano hingga sofa mahal. Hanya saja bukannya menerima, Hugeng justru memerintahkan polisi pembantunya dan kuli angkut,